channelnya Prive TV. Sudah lama ya kita nggak ketemu teman-teman. Dan kali ini uh, aku mau nge video yaitu video meme-meme -me -me -me yang lucu-lucu gitu ya, yang mungkin bisa menghibur kalian. Oke, okay. uh, pertama aku mau homan-homan uh, rumah -homan. Prive. Coba kita lihat videonya. Ya. Anjir kucingnya lucu banget guys. Lucu banget. Baterai lemah. habis. Jadi lanjut lah. Lanjut. Awet nih. Kayak orangnya. Sudah Ini ini lagi nerekam. Oke. Video yang kedua yaitu. Ini <Greparan> Mengejutkan sekali ya Oke okay. Biasa aja sih menurutku Biasa aja sih menurutku <Greparan> Mengejutkan sekali ya Oke okay. Biasa aja sih menurutku <Greparan> Oke okay, ini bagaimana aku bisa konyol banget? Apa ini? Aku nggak tahu maksudnya dia ya guys bikin video kayak harus <laughs> cerewet. Yang ketiga, guys, video yang ketiga oke. Okay. Ini kucingnya lagi ngintip-ngintip, gak tahu mau ngambil tikus mungkin. Oh my god, dia loncat, guys! Dia loncat karena kaget, ya. Oke, ini ala sorry guys. Ya, selanjutnya video selanjutnya. Resiko nikah janda anak satu ini, guys. Oke, bro, datar banget. Ya, udah benci banget sih ya, gitu. kayaknya nggak suka sama cowok si calonnya ini udah sinis banget Joker God Gue mau lihat